Group one, engines full power, and lift off a of Starling Ghost Falcon 9.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 Space meluncurkan sejumlah besar satelit berband Staterlink dan mendaratkan roket di kapal di laut Kamis malam. Roket Falcon 9 dengan 53 satelit Starlink di atasnya lepas landas dari pangkalan Angkatan Laut Luar Angkasa Vandenberg California, Kamis pada pukul 18.14 waktu California setempat. Tahap pertama Falcon 9 kembali ke bumi dan melakukan pendaratan tepat kurang dari 9 menit setelah peluncuran di pesawat tak berawak SpaceX of Cross I Still Love You yang ditempatkan di Samudra Pasifik. Ini adalah peluncuran dan pendaratan ke-8 untuk booster khusus ini menurut deskripsi misi SpaceX. Roket itu sebelumnya membantu peluncuran satelit pengamatan bumi Sentinel-6 Michael Freilich pada November 2020 wahana penghancur asteroid darat NASA pada November 2001 dan lima misi Starlink lainnya. Tahap atas Falcon 9 sementara itu terus melaju ke orbit bumi yang rendah, akhirnya menyebarkan 53 Starlink 15,5 menit setelah peluncuran seperti yang direncanakan. SpaceX telah meluncurkan lebih dari 3500 satelit untuk Starlink mengkonstelasi internetnya yang telah menyediakan layanan kepada pelanggan di seluruh dunia. Banyak dari pesawat ruang angkasa itu telah naik tahun ini. SpaceX kini telah melakukan empat misi Orbiter pada tahun 2022 dan hampir dua sepertiga telah mengangkut sejumlah besar Starlink ke angkasa. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan singkat terkait SpaceX meluncurkan 53 satelit Starlink dari Vanburg Space Spaceport Base. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan terita astronomi lainnya.